Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa salihala sayyidina mullahna muhammad berjumpa lagi dengan saya dalam sadid di sini, dalam jaya, semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini kami datang jaya akan ngelas ini, stainless steel ini stainless steel meja, meja plus kursi bahannya stainless uh, akan kami las menggunakan ini Mesin 450 watt mereknya Edon. Eh deskripsi atau ulasan ini ada di link sebelah kanan, teman-teman. Kemudian elektrodanya kami menggunakan elektroda ini. Elektroda 2 mili 2 mm e A6013 tiper A 6013. Apakah bisa? Kalaupun bisa, hasilnya bagaimana? Oke, teman, -teman. mari kita lanjutkan. Baik, teman-teman, saatnya kita memulai mengelas. Ya, menyiapkan dulu cupnya atau tutup wajah dan sebagian kepala. Uh, itu kami selalu menggunakan besi tambah untuk apa namanya uh, pemantik ya, untuk menghidupkan ya. Oke, okay, jangan lupa kaos tangannya ya. Pendung tangan ini sangat penting, itu elektrodanya yang 2 mm, teman-teman. Oke, okay, kami menggunakan arus sekitar. Antara 45 sampai 50 Karena ini bahannya juga cukup tipis Oke okay. Ini dinyalakan dulu dengan teknik menggores teman-teman Oke okay. Setelah itu Ya Bagian ininya ya Lupa tadi ndak di Apa Letakkan pada posisi yang seharusnya Untuk di las Seperti itu Oke ini posisi masih, masih cukup sulit Belum cukup pas Teman-teman Ya kalau ada helper enak Tapi kalau cuma begini Pakai helper Tidak usah seperti itu Ini agak sulit dengan kamera juga Seperti itu Ini Sudah saya uh, Sisihkan taruh di atas untuk memantiknya, nah cara memantik pada benda kerja seperti itu kurang disarankan teman-teman, seperti itu bahkan kalau yang ini tidak menyarankan nah, mantik ke benda kerja seperti itu karena akan merusak benda kerja seperti itu oke, inilah titik ya karena bendanya cukup tipis oke Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, e, akan kami geser ya ke yang sebelah, yang sebelah kanan ya, kanan saya seperti itu. Oke, okay, geser dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. pelan-pelan saja mas titik saja terlalu lama terlalu lama bolong biasanya teman-teman oke okay. tambah lagi ya posisi kurang bagus ya tambah lagi di bawahnya oke okay. mas titik saja itu ada karet uh, bisa kita buka sepertinya sih cuma nggak perlulah seperti itu kalau untuk yang ini kalau mau dibuka, buka. Setelah itu dipasang lagi bisa. Karena kalau tidak dibuka. Akan meleleh sebagian. Karena ini panas teman-teman. Oke hasilnya seperti apa. Kami tutup dulu. Untuk melihat hasilnya. Pelan-pelan saja nutupnya. Oke kamera akan kami dekatkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Lumayan ya. Oke lumayan ya itu hasilnya cukup rapi dan merekat dan yang penting merekat. Oke, yang satunya bagaimana? Ya, teraknya ini dikelupah dulu ya terak-teraknya. Oke, disikat sikat baja. Alhamdulillah nempel sih nempel, cuma uh, saya pribadi kurang puas. Ya karena tidak seperti yang sebelah kanan tadi. Oke. Okay. Ini dilas lagi, teman-teman ya. Bagian yang sebelah kirinya. Oke, okay. pelan-pelan saja las titik. Bagian bawah itu masih bolong. Oke. Okay. Insya Allah ini sudah cukup bagus teman-teman Kita lihat lagi ya seperti itu Bagaimana hasilnya Oke ditutup dulu Belan-belan agak, agak repot juga sih karena ada kamera seperti itu. Insya Allah ini hasilnya sudah Lumayan bagus teman-teman ya Teman-teman bisa ngezoom ya Lumayan bagus Disikat Bersihkan baru setelah ini. Insya Allah, kami akan ngelas yang bagian belakang seperti itu. Oke, cukup bagus, cukup rapi. Kalau lihat dari sini sih, wah, ini kami tambah lagi ya, karena masih merasa kurang seperti itu. Tambah dikit lagi biar semakin kokoh semakin kuat ingat ini hanya las titik karena eh, apa eh, ini bendanya tipis teman-teman Kami balik ya, untuk sebetulnya hanya untuk menyeimbangkan, dan ini uji kekokohan, ditutup sedikit ya, tidak goyah ya. Oke, dilihat lagi bagian depannya. Oke, mari kita las yang bagian belakangnya. Cukup sulit memang Tapi inilah risiko pekerjaan Walaupun sulit Harusnya yang dikerjakan <tuh> Ya untungnya ini punya alkolam jaya sendiri kursinya Seperti itu Oke itu ada yang terbakar Sekali lagi karetnya bisa dibuka teman-teman Enggak pun enggak apa-apa gitu Nanti bisa dipasang lagi toh Nah ini kami ndak ndak enggak ngebuka itu seperti itu oke yang sebelah juga di las ya pelan-pelan saja titik saja dan jangan terlalu lama eh, ngelasnya karena bisa bolong antara paling lama antara 2 sampai 3 detik saja Alhamdulillah teman-teman ngelasnya sudah selesai dan Alhamdulillah bisa ya walaupun eh, ada hasilnya yang hitam eh, untuk hasil yang hitam seperti ini sebetulnya teman-teman kalau menggunakan las listrik atau SMAW seperti ini elektroda biasa ini e 6013 atau sejenisnya teman-teman bisa memutihkan checklist ini menggunakan kalau orang sini bilangnya batu poles atau batu hijau seperti di gambar sebelah ini teman-teman ya oke Alhamdulillah ini dengan las seperti ini saja bisa ya jadi tidak perlu ke tukang las seperti itu oke terima kasih Uh, karena telah menonton video kami, kami ucapkan mohon maaf apabila kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dunia akhirat dapat teman-teman semua. Buat atau daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kim. ada dadah Kim.